itu itu itu yang lari ini inilah cari ikan dengan skapator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 besarnya baru eh pakai lu rumput rumput megang pakai rumput oh, <laughs> <laughs> <mum> <mum> <mum> <mum> pakai rumput ya kok dimatikan naik, naik, wah, hahaha inilah, nggak pala mancing pancingnya ini mana pasti, kuat tadi, ah, nah, pasti rokok itu ya.